bukan sekalian, pada kesempatan press briefing kali ini kita akan mengawali dengan mengajak atau mengundang Pak Duta Besar Trian Jani sebagai Koserpa G20 untuk memberikan beberapa update isu-isu apa yang berkembang dalam kurun waktu dua minggu terakhir untuk menjadi pemahaman bersama. Dan selanjutnya saya akan mengundang juga Pak Habib untuk memberikan juga informasi awal rencana penyelenggaraan global platform for disaster risk reduction Mbak Minta juga mungkin sedikit menyinggung hal-hal mengenai diplomasi kesehatan, diplomasi vaksin dan hal-hal di seputar uh, diplomasi ekonomi sebagai anggota tim percepatan pemulihan ekonomi uh, Indonesia Selanjutnya saya mengundang Pak Adrian untuk memberikan update atas hal-hal yang menjadi kepedulian kita bersama, silakan Pak Adrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Um, sekali lagi, saya ingin mengucapkan selamat Lebaran, teman-teman uh, media, dan mungkin untuk teman-teman yang belum kenal saya, terus terang Pak Dirjen, ada beberapa yang masih WA saya, uh, apa dibilang, Mbak, Mbak, Mbak Dian. Jadi, untuk teman-teman yang yang masih salah, salah ini alam. Mungkin bagusnya saya buka masker kali ya, sedikit boleh. Oke, okay. jadi supaya jelas ke laki-lakiannya, karena kembali lagi untuk ini with all due respect dan mohon maaf juga ada beberapa yang pas waktu lebaran kami tidak sempat bales. Jadi mohon kalau mau tanya silahkan tanya pada hari ini. Perkembangan G20 sampai dengan pagi hari ini at least sudah lebih dari 30 persen pertemuan dilaksanakan kaitan dengan kepresidenan presidensi Indonesia. Banyak working group juga sudah melakukan pertemuan-pertemuan, sudah ke kedua. Jadi bukan cuma working group yang pertama, the first meeting, and now it's already the second meeting. Sebagai gambaran yang telah kami sepanjang April-Juni 2022 ini, terdapat 130 kegiatan residensi G20 Indonesia, yang terdiri atas 53 Main Meeting dan 81 side Event Road to G20. Jadi banyak yang juga dilaksanakan pada periode April sampai Juni ini ke depannya. Highlight uh, yang ingin kami sampaikan adalah um, pada saat ini uh, 10-11 Mei uh, di Labuan Bajo telah dilaksanakan First Tourism Working Group. Uh, ini yang pertama kali untuk Working Group uh, Pariwisata. Dan... Dalam pembahasan, eh, alhamdulillah eh, telah dibahas lima line of action. Yang pertama kaitan dengan eh, isu human capital, bagaimana eh, kaitannya dengan kerjasama G20 terkait dengan keterampilan, kewirausahaan, dan pendidikan. Eh, seperti diketahui, isu SDM adalah isu yang sangat penting dalam pemulihan eh, pariwisata. Eh, hal lain juga yang dibahas kaitan dengan innovation, digitalization, and the creative economy. Ini yang merupakan agenda kita juga yang ingin kita dorong isu kreatif ekonomi dan kemarin telah dilakukan pembahasan juga uh, dalam kaitan dengan bagaimana pelaku ekonomi kreatif dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan how they relate to the digital economy. Isu lain juga yang sempat uh, dibahas uh, kaitan dengan women and youth empowerment. Uh, ini mencakup antara lain isu-isu uh, bagaimana peran uh, perempuan dan uh, pemuda-pemudi uh, dalam pemulihan dan ketahanan sektor pariwisata dan ekonomi, ekonomi kreatif kedepannya. Sebagai gambaran dalam pembahasan ada 53% atau 90 juta penduduk Indonesia yang didominasi oleh kaum milenial dan generasi Z. Generasi Z ini seperti hadir jenny DP ini. Dan ini terus terang kembali lagi menunjukkan bagaimana pentingnya isu ini terkait dengan pariwisata. Isu climate action, biodiversity, conservation, and circular economy juga menjadi isu yang jadi pembahasan. Dan ini kembali lagi penggunaan lahan, air, pangan di sektor pariwisata sangat penting, terutama circular ekonomi tersebut. Isu lainnya tentunya juga framework governance and investment. Sebagai catatan, seluruh anggota G20 hadir dalam pembahasan dan telah menyampaikan berbagai macam pandangan-pandangannya. Pertemuan lainnya yang juga bisa menarik perhatian pada saat ini masih berlangsung adalah the second employment working group di Yogyakarta 10 sampai 12 Mei 2022. Di sini pengampunya adalah teman-teman dari Kemnaker dan mereka telah sedang melaksanakan the second employment working group. Banyak isu yang dibahas antara lain isu kaitan dengan penciptaan lapangan kerja dan yang berkelanjutan menuju dunia kerja yang berubah fokusnya adalah kewirausahaan dan UKM. Seperti pernah saya sampaikan di berbagai press briefing, isu UMKM ini merupakan isu penting yang ingin kita dorong juga. Dan juga telah dibahas kaitan dengan adaptasi perlindungan tenaga kerja untuk perlindungan yang lebih efektif untuk ketahanan bagi seluruh pekerja. Jadi Presidensi Indonesia terkait dengan Employment Working Group ingin mendorong kembali ke masalah kewirausahaan, apa namanya, peningkatan produktivitas, adaptasi pada perubahan situasi ekonomi dunia pada saat ini, mitigasi pengangguran, kesenjangan pekerjaan yang layak. Sebagai catatan, kembali lagi saya sampaikan bahwa seluruh anggota G20 telah berpartisipasi. Yang menarik juga adalah dalam kaitan dengan working group ini juga dilaksanakan side event yang melibatkan banyak stakeholders dari LSM, Teman-teman dari uh, apa Migrant Care, teman-teman dari uh, berbagai uh, apa, organisasi LSM, uh, Aisyah, Institut Kapal Perempuan, PK, uh, SIGAP, dan semacamnya uh, telah ikut serta uh, dalam kaitan uh, memajukan diskusi terkait dengan menuju perluasan kesempatan kerja dalam perlindungan tenaga kerja yang inklusif. Uh, intinya dibahas juga isu uh, peran perempuan uh, dan juga difabel dan ini mungkin suatu hal yang yang juga uh, kita ingin dorong yang sebelum sebelumnya belum pernah dijamah secara uh, secara detail yaitu peran difabel dalam peningkatan uh, produktivitas um, sampai saat ini uh, bisa disampaikan bahwa uh, untuk rekap April ini ada 29 puluh sembilan kegiatan Uh, and then uh, recap puluh 2022, ada 35 kegiatan, uh, sebagian masih berjalan. Uh, untuk Juni diperkirakan akan ada 44 kegiatan meliputi uh, B20 meeting, uh, ada U20, isu-isu uh, lain kaitan dengan Empower Women Empowerment, uh, Finance Track juga akan melaksanakan pertemuan uh, search Sustainable Finance Working Group, uh, Sherpa Track juga uh, dalam kaitan Sherpa Track juga akan dibahas isu-isu kaitan dengan Health Ministerial Meeting, second apa, trade and industries, working group, dan working group Working group lainnya. Sebagai gambaran juga, saya ingin juga menyampaikan bahwa dalam kerangka keketuaan Jerman dalam G7, kita juga melakukan hubungan yang erat dan selalu komunikasi dengan Jerman sebagai presidensi G7. Beberapa menteri sektoral kita dan menteri-menteri kita juga diundang kami juga diundang untuk uh, berdiskusi dengan counterpart, counterpart kami di masing-masing uh, sektor tersebut. Uh, intinya uh, kita ingin juga menyelaraskan prioritas-prioritas G20 dengan prioritas-prioritas di -prioritas 7 uh, At the end of the day, uh, we have to work together in many fields. Uh, mungkin dari, dari kami uh, singkatnya itu saja, uh, Pak, dan, uh, Pak Dirjen, uh, and I'm ready to receive any question. Terima kasih Pak eh, Dirjen eh, IDP, eh, Pak Jubir. Rekan-rekan eh, media, eh, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menggambarkan sedikit eh, dengan akan diselenggarakannya pertemuan terbesar di dunia mengenai kebencanaan. Jadi mungkin eh, selama ini kita eh, paham bahwa akan ada G20, namun saya ingin sampaikan bahwa pada tanggal 23 hingga 28 Mei 2022, juga akan dilakukan sebuah pertemuan besar khusus di bidang kebencanaan yang Indonesia menjadi tuan rumahnya. Uh, judul pertemuannya adalah Global Platform for Disaster Risk Reduction yang akan dibuka oleh Presiden RI pada tanggal 25 Mei 2022 di Nusa Dua, Bali. Uh, sejauh ini uh, sudah tercatat ada 5.535 pendaftar. Dari 182 negara Dan dari 5.000 sekian orang itu 81% atau sekitar 4.000 Akan hadir secara fisik di Bali Dengan demikian bisa kita bayangkan Bahwa jumlah yang besar tersebut Kita harapkan juga dapat membantu Meningkatkan pertumbuhan pariwisata Dan ekonomi di Bali dari jumlah pendaftar tersebut, komposisi terbesar peserta adalah delegasi pemerintah atau negara dan juga NGO serta akademisi serta badan-badan PBB lainnya. Teman-teman media dapat kami sampaikan selain nanti tentu akan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, pertemuan juga akan dihadiri oleh Deputi Sekretaris Jenderal PBB, Ibu Aminah Muhammad, mewakili Sekjen PBB, juga akan hadir nanti Presiden SMUPBB ke-76, Bapak Abdullah Sahid yang juga akan hadir dalam sesi pembukaan. Sementara ini, per hari ini kita mencatat ada 28 delegasi negara yang akan dipimpin oleh Menteri atau Wakil Menteri, diantaranya seperti dari Jepang, dari Kanada, Malaysia, Brunei, dan lain-lain. Uh, selain opening ceremony, tentu nanti akan ada berbagai uh, sesi di mana negara menyampaikan national statement, juga ada thematic uh, session dan high level dialog yang intinya semua akan membahas mengenai bagaimana dunia melihat uh, kebencanaan, termasuk juga bagaimana melihat dan memberikan rekomendasi terkait bencana kesehatan seperti pandemik COVID-19. Pada akhir acara, di tanggal 27 akan dikeluarkan sebuah outcome dokumen, dalam bentuk co-chair summary yang merupakan refleksi dari pandangan, pendapat, rekomendasi dari peserta selama kegiatan yang berlangsung dari tanggal 23 hingga 28 Mei 2022 tersebut. Indonesia sendiri tentunya akan memberikan muatan khusus dalam pertemuan tersebut yang diharapkan akan merefleksikan bagaimana Indonesia melihat bahwa negara dan dunia harus mampu memiliki ketangguhan yang sustain. Jadi ketangguhan bukan hanya pada saat bencana, tetapi ketangguhan mengantisipasi bencana melalui lima pilar atau pesan kunci. Pertama, kepemimpinan aktor kebencanaan pada tingkat lokal. Kemudian kolaborasi multi-stakeholders karena kebencanaan itu bukan hanya milik pemerintah. Kemudian pemajuan disaster risk financing, jadi harus ada ketersediaan anggaran. Inklusivitas termasuk bagaimana kita menempatkan kelompok disabilitas sebagai kelompok yang harus berperan dalam penanggulangan bencana, serta adaptasi terhadap teknologi termasuk teknologi digital. Saya kira itu highlight uh, garis besarnya uh, dan saya terbuka sekiranya ada pertanyaan lebih lanjut terkait dengan GPDRR yang akan diselenggarakan di Bali dalam dua minggu ke depan. Kami kembalikan ke Pak Dirjen. Uh, terima kasih Mbak Mita, ada yang mau disampaikan? Uh, silakan. Selamat siang Bapak Ibu yang telah hadir pada siang hari ini. Mohon maaf lah batin. Alhamdulillah pertama kalinya kita bisa bertemu secara offline. Perkenalkan nama saya Lintang Paramita Ya, saya saya membawakan mengenai vaksin. Tapi mungkin dalam satu bulan terakhir ini memang kita belum menerima vaksin lagi. Jadi kalau bisa boleh kami mengupdate sedikit Bapak terkait dengan... Uh, interoperabilitas antara pedulindungi dengan uh, EU Digital Covid Certificate atau EU DCC. Jadi sebagaimana Bapak Ibu ketahui uh, sudah ada pengesahan kerjasama antara Indonesia dengan Uni Eropa untuk uh, saling pengakuan sertifikat vaksinasi yang ada pada pedulindungi dan juga pada EU DCC atau EU Digital Covid Certificate. Saling pengakuan dan juga Interoperabilitas ini dimaksudkan untuk mendorong pemulihan ekonomi, khususnya untuk memfasilitasi perjalanan bagi pekerja migran, bagi pelajar kita, dan juga tentunya untuk wisatawan mancanegara yang hadir dari EU, untuk supaya bisa hadir di Indonesia, dan juga tentunya para pelaku bisnis. Pada prinsipnya, uh, sistem itu akan membuat memudahkan kita untuk saling membaca QR Code. Mungkin penjelasan teknisnya cukup rumit ya, tapi pada prinsipnya kita bisa saling membaca QR Code yang dikeluarkan oleh masing-masing sertifikat. Sehingga dengan demikian perjalanan juga akan lebih seamless. Adapun ketentuan tentang perjalanan internasional yang ada terkait dengan protokol kesehatan masih tetap berlaku. Dalam hal ini kita masih mengacu pada surat edaran nomor 17. Nah diharapkan dengan uh, apa namanya dengan adanya saling in, uh, pengakuan dan juga interoperability ini kita bisa semakin memudahkan nantinya uh, dalam pembahasan juga di digital 20 ya Bapak ya, ada salah satunya yang terkait dengan seamless travel nah uh, pembahasan dengan pihak EU sudah dilaksanakan dari semenjak bulan November dan juga uh, di dalamnya ada peran besar dari Kementerian Kesehatan dalam hal ini digital uh, office digital uh, transformation office Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri, mungkin itu saja dari kami Bapak, terima kasih banyak Uh, saya mengundang Mas Yuda sekarang untuk memberikan update atas beberapa isu terkait perlindungan WNI ya. Silakan Mas Yuda. Terima kasih Pak Jil, yang kami hormati Bapak Ibu eselon uh, 1, eselon uh, 2, uh, Pak khusus dan juga teman-teman media dalam kesempatan yang baik ini izinkan juga kami ingin uh, mengucapkan uh, selamat Idul Fitri dan juga mohon maaf dan lahir batin. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata mohon maaf juga kepada teman-teman media kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada kami kami cukup uh, apa, beberapa kali uh, lambat menjawabnya uh, mohon bisa dimaafkan dalam kesempatan ini Jin, kami menyampaikan update terkait uh, keberangkatan WNI untuk bekerja ke Turki secara prosedural. bagaimana kami sampaikan pada press briefing uh, sebelumnya uh, kita uh, uh, telah menangani total ada 85 pekerja migran Indonesia yang diberangkatkan ke Turki dengan berbagai macam modus dan uh, pada saat itu kami sampaikan ada 69 yang sudah dipulangkan dan 16 masih ada di Turki dan alhamdulillah uh, dalam kesempatan ini kami sampaikan bahwa 16 pekerja migran tersebut telah kita pulangkan semuanya. Ya, walaupun total 85 pekerja migran tersebut sudah kita pulangkan, namun uh, tidak uh, henti-hentinya kami ingin menyampaikan himbauan. Melalui bantuan teman-teman media pada seluruh masyarakat Indonesia untuk berhati-hati terhadap yang e, dijanjikan e, fantastis seperti itu dan kemudian persyaratan yang sangat-sangat mudah. Dan biasanya pola modus ini dilakukan melalui sosial media. Pastikan bahwa setiap tawaran tersebut di cross-check kredibilitasnya kepada instansi terkait antara lain kepada Kemenaker, BP2MI, maupun dinas, tenaga kerja eh, di domisili masing-masing. Dan pastikan juga agar keberangkatan sesuai prosedur, ya, sesuai dengan undang UU 18 tahun 2017, dan pastikan pada saat berangkat memiliki visa bekerja. Jangan menggunakan visa untuk tujuan wisata, dan kemudian akhirnya bekerja ke luar negeri. Karena memang sudah menjadi salah satu modus ya, keberangkatan secara tidak prosedur. Yang menurut kita... Uh, ambil sikap dan juga perhatian. Demikian Pak Jubir, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Demikian. Terima kasih kepada Juri Bicara Kementerian Luar Negeri, Bapak Duta Besar Teguh Fahizah beserta Ibu dan Bapak Narasumber pendamping lainnya. Dan demikian tadi press briefing mingguan Kementerian Luar Negeri. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media dan bantuan dari rekan-rekan media yang telah ikut serta mengedukasi masyarakat tentang polugri dan kegiatan diplomasi Indonesia. Dokumentasi press briefing kali ini akan juga kami sampaikan pada saluran komunikasi reguler kita pada kesempatan pertama. Dan... Baiklah, cara saya akhiri. Salam sehat untuk kita semua. Kita akan bertemu kembali dari, dengan press briefing yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. Om.